Pada 29 Mei 1953, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Sherpa Nepal Tenzing Norge, menjadi orang pertama yang mencapai puncak Everest, yang memiliki ketinggian 8.849 meter di bawah permukaan laut.